Ya, salam bapak dan di konten cerita PNS. Kalau ada yang tanya Apakah PNS profesional, Mama Ipa akan bilang dengan tegas, so pasti itu, bersaudara darah. <laughs> Karena memang, bersaudara PNS diperlukan untuk kerja-kerja profesional. Sebagaimana diatur melalui Undang-Undang PNS Atau Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014 Kenapa pegawai negeri sipil atau PNS Pegawai ASN dan juga PPK Dibentuk untuk menjadi pegawai yang profesional Karena PNS atau Pegawai ASN dan PPK ini melakukan tugas-tugas umum negara dan bangsa Atau tugas mewujudkan tujuan nasional Sebagaimana ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Mbak Saudara, tujuan negara di pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat itu semua Pak Sudara Mama Ipa yakin orang tahu atau tinggal cari saja buku Undang-Undang Dasar 1945 kong, baca di situ atau yang paling gampang Pak Sudara buka HP cari di Google, teteh Google akan kasih tahu nah, sama dengan Mama Ipa sekarang ini ada mengada di teteh Google pe, informasi ini tentang PNS Tujuan negara itu, yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Menjelaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Masudara nah, Semua itu setahu toh nah, Cuma toh aku kasih-kasih ingat saja ini, Masudara Tugas ini Kemudian lagi secara terinci dilakukan atau dilaksanakan oleh pegawai negeri nah, untuk melakukan tugas secara profesional yang tadi dipertanyakan apakah PNS profesional maka PNS atau pegawai ASN dan P3K itu diserahi tugas oleh undang-undang di perintahkan untuk melaksanakan tugas besar tadi itu tugas yang ada pada alinea keempat undang-undang dasar yang lebih rinci lagi itu undang-undang ASN bilang PNS itu melakukan tugas pelayanan publik satu itu tugas pemerintahan kedua dan tugas pembangunan tertentu itu yang ketiga itu dong dari tugas yang besar tadi, alinea keempat, dirinci lagi kemudian PNIS itu dikasih sebagian tugas negara antara lain yang tiga ini. Nah, untuk melaksanakan tiga ini, sehingga hasilnya bisa maksimal atau bisa efektif dan efisien diorang bilang, Pak Saudara, nah, pegawai negeri itu harus profesional. Nah, untuk... Pegawai negeri harus profesional, maka mulai dari rekrut, pengangkatan, penempatan atau promosi jabatan sampai dengan mutasi itu harus sesuai dengan sistem yang diatur di dalam undang-undang ASN yaitu orang bilang sistem merit dan manajemen ASN. Sistem merit dan manajemen ASN itu dia bilang lagi bahwa PNS atau pegawai ASN itu harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Nah, dan ini untuk mendapat kompetensi yang baik. Kualifikasi yang baik dan kinerja yang baik harus dimulai dari sejak penerimaan pegawai itu, tes. Nah, itu pemerintah pusat sudah bikin kebijakan seperti itu melalui undang-undang ASN ini. Agar supaya boleh mendapatkan PNS atau pegawai ASN dan P3K itu yang masyarakat mau, yang profesional yang tadi. Itu orang bilang. Itulah makanya PNS kalau sistem merit atau sistem yang melalui seleksi penerimaan yang menurut perbandingan kualifikasi kompetensi kinerja dan penempatan yang baik dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dong bilang yang Bersaing secara sehat, secara benar, maka di sana akan terjadi tata kelola yang baik atau yang keren dong bilang, good governance, pemerintahan yang baik. Nah, itu buat saudara. Ini sebenarnya banyak ini di tete Google play informasi cuma kalau buat saudara dong eh, malas atau belum ada waktu untuk lihat, Ah, maka dong Melalui saat ini Mama Iba Minta supaya Orang Orang Bawuni Mama Iba video ini Supaya kita baku kasih kasih ingat PNS Yang profesional Itu yang bagaimana bos Saudara ah, Undang-undang ini bilang Bahwa PNS PKW ASN Dan PPK itu Bebas dari ...intervensi politik. Nah, ini, Pak saudara. Jadi, kalau mau profesional... ...tidak perlu untuk bermain-main politik praktis, Pak saudara. Itu dilarang. Oh, PNS itu tahu. Tapi, Pak saudara sering-sering ini PNS juga... ...dan jaga bermain mata. Ini Mama ipa Betamang-Tamang ini juga sering bermain mata... ...dengan politik praktis. Nah, Mama ipa kurang tahu apa itu doran jadi secara diam-diam atau tersembunyi don jadi tim sukses kah atau tim sus jaga bilang <laughs> atau kaki tangan kah atau apalah yang dompet istilah-istilah itu nah, itu kalau boleh jangan sudah karena kita orang dilarang bersaudara teman-teman pns ya eh. Tak perlu yang seperti itu. Orang profesional saja bekerja sesuai. Orang punya kapasitas, kualifikasi, kompetensi dengan kinerja yang baik saja. Maka pasti kita orang kalau punya pemimpin yang baik akan menggunakan kita orang PNS sesuai dengan apa yang diperlukan, diinginkan guna menciptakan tata kelola pemerintahan atau good governance yang baik, mbak Sudara Uh, ini tadi, oh, bebas dari intervensi politik bersih uh, ini enggak bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. ah uh, keluarga PNS dan sahabat PNS, ini dorang pasti nilai-nilai pakai orang ini, teman-teman PNS, nilai-nilai pak -nilai, mama ipa sebagai PNS juga teman-teman PNS. Apakah kita orang memang so bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme atau bagaimana, Basudara? Nah itu tergantung dompet penglihatan dan dompet pengamatan. Mama Ipa belum sejauh itu sampai ke sana. Kalau don tahu ya, maka itu mungkinlah yang terjadi, Basudara. Tapi hati-hati, Basudara -hati, PNS. Bisa bahaya Bisa merutu Bapak saudara nah, kan aturan dilarang Diharuskan bersih dari Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme Dan yang terlebih adalah Mampu menyelenggarakan pelayanan publik Pelayanan kepada masyarakat Dan Menjalankan Peran sebagai Perekat persatuan dan kesatuan bangsa Nah ya, Bapak berdasarkan jalan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu bahas saudara. Kalau so seperti itu, maka PNS, pegawai ASN, dan P3K ini dituntut dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan karir dengan baik melalui, tadi diorang bilang, sistem merit dan Manajemen ASN nah, Ini yang diatur juga Di dalam undang-undang ASN Karena itu kita ikuti saja Apa yang Aturan bilang Apa yang regulasi eh, Kebijakan Yang disampaikan kepada orang PNS Profesional Jangan terganggu Jangan terkontaminasi Dengan hal-hal politik praktis yang bisa membawa pakai orang untuk tidak lagi profesional. Nah, ini bisa berakibat pada konsekuensi sanksi baca saudara PNS. <ganti> Jadi apalagi sekarang ini masyarakat sahabat keluarga PNS ini dompet kontrol sosial itu begitu hebat tinggi. Sedikit-sedikit dong baterai pakai orang di Facebook, di Instagram, di grup-grup WA. Nah ini bentuk dari kontrol bapak saudara dorang, keluarga PNS, sahabat PNS. Sehingga kita orang juga harus menyadari bapak saudara bahwa kita orang melaksanakan tugas profesional diawasi, diamati oleh orang banyak. Terutama masyarakat yang punya kepentingan untuk kita orang harus melakukan pekerjaan yang profesional, karena untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan jangan lupa, Pak Saudara, Sistem Merit dan Manajemen ASN ini banyak yang mengharuskan PNS untuk kita orang ikuti ini semua. Banyak hal yang dibicarakan di undang-undang ini, sehingga balik lagi Mama Ipa bilang, buka saja internet, cari pete google dan pete google akan kasih tahu seperti apa itu sistem merit dan sistem manajemen asn nah, kalau kita orang sudah tahu sudah paham dan ikuti itu maka ketika kita orang pns melakukan hal-hal yang di luar itu maka kita orang sudah tahu konsekuensinya seperti apa dan ketika kita orang melakukan yang Sesuai dengan aturan undang-undang ini, maka kita orang juga punya hak untuk menerima penghargaan yaitu berupa gaji, naik pangkat, jabatan yang sesuai dengan promosi yang tersedia bagi atas kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang kita orang memiliki. Jadi, Pak saudara juga ketika diberikan penghargaan, jangan menuntut untuk jabatan-jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang Pak saudara Torang pegawai miliki. Nah ini Mama Iba ini sering-sering cuma dengar-dengar isu, tapi dong bilang ada kebenarannya bahwa PNS ini juga kadang-kadang menuntut penghargaan di luar apa yang dia miliki. Tahu di luar kualifikasi kompetensi dan kinerja yang ada pada dia. Nah, ini juga kurang pas, Mbak Saudara. Iya, <laughs> atau jadi artinya seharusnya, kalau kasar-kasar, belum -kasar bilang kita tahu diri. Sudah, kalau jabatan atau posisi itu bukan untuk kompetensi kita. Jangan bapaksa, Mbak Saudara. Karena kalau hal-hal yang dipaksakan itu akan dia berdampak negatif atau kasarnya dong bilang bisa jadi kacau. Aduh, kalau es konsol kacau ini dia berdampak luas lagi, ya itu tadi. Melaksanakan tugas-tugas atau tujuan pembangunan itu susah dia tercapai, sulit dia tercapai lagi. <laughs> yang ada itu cuma bisa kita orang dapat sanksi lagi nanti, mas saudara. <laughs> Kira-kira... Untuk cerita PNS kali ini, Mama Ipa bercerita dulu hal yang ini menyangkut profesi pegawai negeri sipil, profesionalisme pegawai negeri sipil uh, yang dipertanyakan atau orang yang belum terlalu tahu, ah ini perlu kita berbagi pada kesempatan ini tentang sistem merit dan manajemen seperti apa nanti, Mbak orang Baca Rita lagi di Seri Carita PNS 3 Tapi ya